Astagfirullahaladzim Ini perjuangannya lebih jauh dari saya Lantai berapa? Seperti Pandeglang Irna Narulita tadi merasakan goncangan keras akibat gempa saat tengah menggelar acara dengan perwakilan Kemendagri. Akibat kerasnya goncangan, acara pun terpaksa dihentikan. Ada gempa 6,7 skala Richter. Ya, itu juga cukup cukup apa kenceng membuat ngeget di sini ada acara bubar, semua, acara bubar semua acara bubar semua apa dia nyantai aja tadi di panggung nggak terasa saya nggak tahu kalau itu gempa saya pikir <gulis> panggungnya goyang yang goyang, gitu. goyang goyang ya dan harapan kami e, tetap waspada masyarakat <gulis> Sahabat, cik dan penimbang dengan intensitas guncangan skala MMI-6, artinya getaran dirasakan oleh semua orang. Dan di sini juga mengakibatkan kerusakan ringan, tembok plester terdapat ter juga lepas, labuan dan sumur skala MMI-4 yang artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Gempa Magnitudo, 6,6 berpusat di laut dekat Selat Sunda, terasa hingga di beberapa wilayah, sahabat. Gempa dirasakan dengan intensitas yang berbeda-beda. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati membeberkan dampak guncangan di beberapa daerah, mulai wilayah Cekesik, Jakarta hingga Bekasi. Gempa itu terjadi pada pukul 16.05 waktu Indonesia Barat. Episentrum gempa adalah 7,01 LS dan 105,26 BT. Pusat gempa berada di 52 km arah barat daya dari Sumur Banten dengan kedalaman 10 km. karena takut tsunami, takut tsunami. Hmm. emang tadi siang di sini gempanya kerasa kencang banget. Keras, keras banget. Hmm. Karena di sini datarnya tinggi, datarnya. Tinggi. Sahabat, cikgu, dan penimbang dengan intensitas goncangan skala MMI6, artinya getaran dirasakan oleh semua orang, dan di sini juga mengakibatkan kerusakan ringan. Tembok plester terdapat terjuga lepas, labuan, dan sumur skala MMI4, yang artinya bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Gempa berkekuatan Magnitudo 4,5 skala Richter terjadi di Gunung Kido dan Pacitan. Gempa ini dirasakan di Bantu dan Gunung Kido. Menurut situs dari laman kabar Banten, gempa kembali bergerak ke Banten setelah dari sumur Panagelang ke Jawa Timur dan Aceh. Giliran bayah kabupaten Lebak diguncang Magnitudo 5,4 pada Senin 17 Januari 2022. Berdasarkan laporan BMKG, Gempa Banten kali ini berpusat di laut 84 km barat daya, daerah Bayah Kabupaten Lebak, dengan kedalaman 10 km di bawah laut. Gempa Bayah Kabupaten Lebak, Banten, terjadi pada pukul 07.25 waktu Indonesia Barat. Sahabat, PMKG catat 5 kali gempa susulan, kemudian diperbaharui menjadi M6.6 mengguncang sumur Banten. BMKG mencatat ada lima kali gempa susulan pasca gempa tersebut. ...sebut jelas berapa rumah dan berapa uh, dengan titik-titik lokasi di desa mana, di kesanatan mana. Jadi kami masih terus uh, monitor untuk bisa uh, mendapatkan laporan dan kami segera teruskan tim-tim untuk turus ke nah, Semoga kita dari TNB bisa membantu kami uh, bersama-sama untuk turus ke malam ini minimal. Ya, paling tidak betul pasti dari teman-teman teman-teman kami seluruh selamat. Baik, mbak. Jadi saat ini uh, seluruh pihak-pihak terkait sedang mendata, kemudian juga uh, memantau dan mengevakuasi, begitu ya, bu ya. Terungkap kedalaman dan data mekanisme sumber dari vokal mekanisme dari BMKG, USGS Amerika Serikat dan GFZ Jerman. Kejadian gempa bumi tersebut diakibatkan oleh aktivitas zona penunjaman lempeng dengan mekanisme sesar naik yang berarah relatif barat-barat laut timur tenggara. Zona penunjaman tersebut terbentuk akibat tumbukan antara lempeng benua Eurasia dan lempeng samudra Indo-Australia. Saat ini tumbukan yang berbentuk sekitar zaman Kapur sekitar 66 juta tahun yang lalu itu masih aktif hingga kini. Sahabat.